Joe Dante melukai wajahnya sendiri dan bersiap membalas dendam kepada Sim Suryon dan Logan Lee. Pada episode 12 drama Penhouse yang akan tayang pada Jumat malam ini, sepertinya akan kembali lebih berfokus pada cerita tentang Joe Dante Palsu atau Beck Junkie. Joe Dante Palsu masih menyimpan berbagai misteri tentang masa lalunya. Meskipun pada episode sebelah sebelumnya telah terungkap jika Joe Dante ternyata dimanfaatkan oleh ayah Joe Dante asli untuk mengemis. Namun masa kecil Joe Dante masih menjadi pertanyaan. Apakah Joe Dante langsung dibawa oleh ayah Joe Dante asli saat rumahnya digusur atau Joe Dante dibawa pergi beberapa waktu setelahnya? Jika kalian ingat sebelumnya, sempat tersebar rumor tentang lokasi syuting Joe Dante kecil. Dan sampai sekarang sin tentang kehidupan Joe dan T kecil itu sama sekali belum ditayangkan. Mungkin saja pada episode 12 nanti akan ditayangkan kisah masa kecil dari Joe dan T palsu. Kemudian, dari beberapa still cut yang telah beredar, kita melihat Joe dan T dengan tatapan marahnya duduk di depan api unggun. Sepertinya ini adalah sin saat Joe dan T berhasil kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang dan berhasil kembali ke Korea. Jo Dante sepertinya sedang menunggu sekretaris Jo di tempat itu dan menunggu jemputannya. Dari tatapan Jo Dante yang terlihat sangat marah, sepertinya Jo Dante sedang memikirkan misi balas dendamnya kepada Sim Suryon dan Logan Lee. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada episode 11, Kyung memberitahu Jo Dante jika Sim Suryon dan Logan Lee masih hidup dan mereka adalah orang yang membawa Jo Dante ke rumah sakit jiwa. Jo Dante pasti sangat marah terhadap Sim Suryon dan Logan Lee. Bahkan mungkin saja Joe dan T merasa dihianati oleh Chon So Jin dan menganggap mereka bertiga telah menjebaknya. Joe dan T dengan tatapan jahatnya itu pasti telah memikirkan sebuah rencana untuk membalas dendam kepada semua orang. Bahkan pada salah satu still cut, kita bisa melihat wajah Joe dan T sepertinya terluka. Dan sepertinya Joe dan T melukai wajahnya sendiri dengan sebuah botol. Jika diperhatikan, Joe Dante sedang memegang botol dan wajahnya terlihat masih bersih dan tidak ada luka. Namun pada steel cut selanjutnya, terdapat darah di wajah Joe Dante. Dan sepertinya Joe Dante melukai wajahnya dengan botol tersebut. Apakah rencana pembalasan dendam Joe Dante terhadap Sim Suryon akan berhasil? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?